salam listrik bosku kali ini saya akan mereview ini bosku mini chopper bosku modelnya mirip Siti Koko bosku ya mirip Siti Koko bosku keren ini bosku harganya sendiri juga lumayan bosku untuk di kelasnya bosku Nah untuk spesifikasinya sendiri bosku ya mini chopper ini untuk baterainya masih SLA bosku, liter jadi 60 volt 15 ampere. Untuk motornya 60 volt 1500 watt bosku ya, bisa seperti biasa, bisa dicek di dinamonya bosku, sudah tertera bosku 1500 watt. Untuk jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 30 kilometer bosku. Untuk kecepatannya bisa sampai 40 kilometeran lah bosku. Nah. Untuk ini single seat Bosku ya, single seat. Enggak ada sok belakang, skok hanya depan aja Bosku. Cuman kalau misalkan depan ini buat naruh barang masih luas Bosku. Mungkin kalau misalkan buat naruh-naruh galon atau apa masih luas Bosku. Sekarang kita lihat fitur-fiturnya Bosku ya. Ini ada indikator baterai Bosku indikator baterai aja, untuk indikator kecepatan masih belum ada bosku untuk unit ini bosku ini ada kontrol speednya bosku 1,2,3, double, remnya sudah cakram depan belakang bosku, kita lihat bosku ya ya nah ini sendiri oh ya bosku saya lupa menjelaskan ya ini sendiri mereknya antelope bosku untuk tipenya mini chopper mereknya antelope jadi untuk garansinya dia ikut antelope bosku bisa dicek juga di laman resminya antelope e-bike ini mini chopper bosku Harganya sendiri di angka dua belas setengah bosku. Mirip mirip sama Siti Koko bosku. Untuk rasanya kenyamanan untuk dikendarai, kita bisa langsung cek bosku ya. Ibu sekian dulu bosku, reviewnya untuk Siti Kuku ini bosku ya bila ada salah kata atau mungkin ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ingin melakukan orderan bosku ya bisa langsung hubungi kontak di deskripsi kurang lebihnya segitu aja saya mohon maaf saya akhiri dulu video ini Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang bosku ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, aktifkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan terbaru dari unit-unit yang ada di surung kami bosku, sekian dulu, salam listrik bosku.